Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kunci jawaban di halaman 27 31, 32, 33 Pada tema 3, kelas 5 Makanan Sehat Baik, untuk halaman 27 langsung saja kita jawab Buatlah sebuah peta pikiran dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, dari mana sayur kita dapatkan? Pertanyaan kedua, siapa yang menanam sayur? Pertanyaan ketiga, apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Pertanyaan keempat, bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Baik, kita akan menuliskan jawaban kita dari nomor yang pertama sampai yang keempat. Baik, kita urutkan ya dari yang pertama. Sayur kita dapatkan dari kebun-kebun yang menanam sayur. Siapa yang menanam sayur? Jawabannya adalah sayur ditanam oleh para petani sayur. Pertanyaan ketiga, apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Peran penting petani dalam kehidupan kita adalah orang yang memproduksi makanan pokok yang merupakan sumber kehidupan. Berikutnya yang keempat, cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup adalah dengan menanam sayuran dan menjaga kesuburan tanah. Berikutnya kita akan jawab di halaman 31 pada kolom gambar jelaskan. Apakah gambar sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh iklan? Pertanyaan kedua, apakah gambar cukup menarik? Pertanyaan ketiga, apakah gambar cukup jelas? Baik, untuk iklan A, kalimat iklannya adalah Sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu Mari bersatu untuk maju Kata-kata kunci Mari bersatu untuk maju Gambar Gambar sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan Gambar, sapu lidi mengilustrasikan persatuan Berikutnya, di iklan B, untuk kalimat iklannya, kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan, rayakan perbedaan dengan kebersamaan Kata-kata kunci, perbedaan dan kebersamaan, gambar, gambar sesuai dengan pesan iklan, digambarkan sekelompok anak yang memiliki perbedaan namun tetap bergandengan Berikutnya, di halaman 32, ayo berlatih seperti apakah adat istiadat yang kamu miliki? Cari tahu lebih banyak tentang adat istiadat yang dimiliki oleh keluargamu. Deskripsi adat istiadat keluargaku. Adat istiadat yang keluarga saya miliki masih terbilang mengikuti adat istiadat kuno seperti tingkeban, selamatan, duatan, dan tidak sinten. Nah, jawaban ini hanya untuk. Siswa yang berasal dari Jawa atau bersuku Jawa Berikutnya di halaman 32 Bandingkanlah dengan adat istiadat teman-temanmu yang lain Tuliskanlah informasi yang kamu peroleh pada kolom berikut Deskripsi adat istiadat temanku Nah karena temanku itu banyak yang dari Jawa Maka saya tuliskan kembali tentang adat istiadat yang masih ada di Jawa Adat istiadat temanku masih terbilang masih mengikuti adat-sejadat kuno seperti tingkeban, selamatan, ruatan, dan sinten. Berikutnya kita akan jawab di halaman 33 Ayu Renungkan Menurutmu mengapa manusia perlu berinteraksi dengan lingkungannya? Apa yang membedakan lingkungan alam dan lingkungan sosial? Mana yang lebih penting untuk kehidupan manusia, lingkungan alam, atau lingkungan sosial? Jelaskan jawabanmu Baik, lingkungan yang isinya merupakan semua makhluk hidup ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini Sedangkan lingkungan sosial adalah Lingkungan yang terdiri dari beberapa manusia Bagi saya, manusia lingkungan alam dan lingkungan sosial sangatlah penting Karena manusia tak dapat hidup tanpa alam dan manusia tak dapat hidup tanpa orang lain Berikutnya di halaman 33 Kegiatan bersama orang tua, carilah contoh iklan media cetak dari majalah atau koran Tentukan iklan tersebut kepada orang tuamu Dan mintalah mereka menyebutkan kata kunci dari iklan tersebut Berikan pendapatmu tentang jawaban yang diberikan oleh orang tuamu Jelaskan juga kepada mereka cara menentukan kata kunci dan manfaat kata kunci dalam iklan media cetak Mari kita jawab iklan dan kata kuncinya Aku bangga dan cinta produk Indonesia. Kata kuncinya adalah cinta tanah air. Berikutnya pintar itu mahal, ayo kita belajar. Sama rajin, belajar. Jagalah kebersihan buang sampah pada tempatnya. Tentang kebersihan. Jangan putus sekolah. Sekolah harus bisa mewujudkan cita-citamu. Kata kuncinya adalah pendidikan. Baik, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih.